Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. para sahabat Lesti Lovers, Bilovers, serta Leslar Lovers di manapun kalian berada, di VTV kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar.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 baiklah persahabat selari manapun kalian beraja untuk menemani santai pagi kalian saat ini bang mimin akan memberikan informasi terbaru seputar idola kesayangan kita lesti dan rizky Bila kungkan pertama persahabat ada kabar bahagia yang kita dapatkan alhamdulillah untuk takdir cinta, lagu duet lesti, dan Rizky bila di channel YouTube-nya 3D Entertainment, ini masuk di tiga trending. Untuk musik, persahabat yang masya Allah, tentunya suatu kebanggaan sudah masuk tiga trending aja. Untuk kategori musik, persahabat yang masya luar biasa, dukung terus. Doakan yang terbaik untuk karya-karya dari idola kesayangan kita. Selain tentunya tiga trending, kita juga para sahabat ya turut bahagia di channel Indosiar Untuk detik-detik tentunya Rizky Bilar ucap ijab kabul. Ini masuk di 14 trending, Masya Allah luar biasa kebanggaan juga Mudah-mudahan kita tetap selalu kompak dan selalu solid mendukung Lesti dan Rizky Bilar Untuk berikutnya para sahabat, kita lihat ada sebuah unggahan spesial Masya Allah Foto cantik Lesti Kejora tentuinlah foto pernikahan para sahabatnya. Dengan tentunya memakai siger dan adat Sunda Membuat Dede Lesti tentunya seperti bidadari Masya Allah Semua para fans pasti pangling melihat kecantikan Dede Lesti Mudah-mudahan tentunya Dede Lesti selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, amin Ya Rabbal Alamin Postingan tersebut diunggah oleh akun rosa underscore les24lar, ada kalimat caption yang dituliskan Masya Allah, cantiknya lesti kejora tuh persahabat ya Kita lihat di kolom komentar, banyak sekali komentar, banyak sekali respon tentunya yang diberikan oleh Lesla lover Salah satunya dari akun instagram alufi underscore24 mengatakan Tadi di Hot Kiss Indonesia, ada Les sai lagi diwawancara terus mereka nyanyi tangga cinta pakai baju ini. Ternyata kemarin mereka bikin video buat lagu takdir cinta. Mewek gua masya Allah bersabat ya. Untuk mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan kepada rumah tangga Lesti dan Rizky Bilar. Untuk keunggah berikutnya, kita lihat juga ada sebuah postingan momen haru, momen sedih para sahabatnya yang kita rasakan ketika tentunya ayah Kejora melepaskan, menitipkan, tentunya sang anak tercinta, wanita satu-satunya para sahabatnya, Leslie Kejora kepada tentunya Rizky Bila Masya Allah terlihat, tentunya ayah Kejora meneteskan air mata ketika memeluk Rizky Bila tentunya sang mantu persahabatnya masya Allah lanjutkan perjuangan ayah ya kak masya Allah persahabatnya tentunya jaga putri kecilnya ayah kejora luar biasa mudah-mudahan rezeki bilar bisa membahagiakan dan selalu bisa menjaga lesti dan berikutnya kita lihat juga ini tentunya momen tentunya sang ibunda lesti kejora juga ketika detik-detik melepaskan menitipkan tentunya putri kesayangan kepada Rizky Bilar mudah-mudahan Tentunya kita Doakan yang terbaik Les dan Bilar selalu bisa bahagia Dan tentunya Rizky Bilar bisa menjadi imam Yang baik untuk Dede Les kejurah Tentu di part ini kita merasa sedih Banget bersahabat oh, ya. Campur aduk sedih terharu bahagia Pokoknya kita rasakan Mudah-mudahan dukungan doa baik Selalu diberikan Dari kita semua untuk Idola kesayangan kita Postingan ini diunggah oleh akun sendal putih Anskor Pilar Persahabat dari kalimat dan juga dituliskan Masih baper pasport ini Orang tua dedek pas nitipin Dedek ke kakak penerimaan tulus dan ikhlas Itu membuat banyak orang ikut merasakan Masya Allah Persahabat ya kita lihat juga dalam postingan tersebut Banyak komentar, banyak respon Tentunya yang diberikan Salah satunya dari akun Asma Yah Aja 46 Mengatakan dalam kolom komentar sama, menurut aku ini salah satu best moment kemarin, senang banget ngelihatnya, apalagi ngelihat Mama Redi sama Ayah kejora ke Bang bilar kayak percaya banget nyetipin dede, kalau Papa Daniel sama dan Ibu Rosmala semua udah tahu sayang banget sama di Lesti di kejora. dan selanjutnya juga kita mendapatkan kejutan kabar bahagia yang kita dapatkan. Yang mana di akun Twitter nih sahabat ya Trending kembali live Instagram dari Lesti Kejor yang tembus sampai 400 ribu sahabat, ya Kita lihat di postingan ini ada akun Olive Disitu mengatakan para sahabat, ya Live Instagram Lesti Udah ngalahin rekor member NCT nih gokil Idola kentang gue takdir cinta Leslar, Masya Allah para sahabat, ya Tentunya live Instagram Semalam di DLSI Kejora Dan Rizky Bilar, ini mampu Para sahabat, ya, ngalahin Rekor member nct ini Luar biasa Berkat kekompakan kesulitan Tentunya Leslar lovers seluruh Dunia, tentunya selalu Mendukung, dan selalu menjadi Garda terdepan Lesti Dan Rizky Bilar, mudah-mudahan dapat Rekor ini para sahabat, ya, ini diungkap Akun polisi leslar, cus, muri ORG, kasih penghargaan live dengan ngintip terbanyak. Wow, <gissant> doakan selalu mudah-mudahan ada kabar bahagia selanjutnya. Tetap pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.